Assalamualaikum, ketemu saya lagi Liburan hari ini Saya mau nge-spos Atau mau uh, memberitahu Ke teman-teman uh, Di belakang video viral Bagaimana prosesnya, pembuatannya Dari pagi Sampai malam <tuh> Cuman tiktok Dan tiktok itu yang dibikin Itu dari pagi sampai malam, yang di upload cuman Satu, guys, satu Bayangkan Satu Hmm, Tetok saja yang jadi apa ya, yang di upload dari pagi dari keluar dari masjikan sampai ke taman, ke taman dari pagi sampai sore mau pulang dapat satu, kurang lebih tiga itu yang paling itu mungkin besok atau lusa di uploadnya <laughs> seperti itulah guys ya. Yeah ya seperti itulah guys, uh, peng, uh, gimana ya mendapatkan video yang bagus itu? Ya. Selamat melihat ya guys dalam proses pembikinan TikTok viral di belakangnya, belakang video yang bagus bikin TikTok seperti ini guys. Kamu lihat sekarang guys, ini di belakang video yang pembuatan tiktok gitu loh guys di apa itu cuma saya tiktok loh guys dia bikinnya dari pagi sampai sore ya seperti ini guys hasilnya nanti saya kelihatin ya guys nah pindah lagi lihat saja guys di belakang video yang bagus yang viral ya seperti itu guys <tuh> no thank you <laughs> Lihat. di belakang video yang viral atau yang bagus di tiktok seperti ini guys hmm. <laughs> ini nanti dapat 3 atau 4 yang di upload cuma 1 guys saya enggak, yang di upload cuma satu. nah, bikin lagi lihat aja nanti bikin lagi. kita lihat aja guys, pengintipan di belakang video yang viral tiktok. Guys, ada orang luar di sini, guys. Ini biasanya rumahnya dekat-dekat saja, guys. yang nah, mancung. dia pindah lagi, guys. Nanti lihat nggak tahu dia nanti pindahnya berapa kali ya, guys. Nanti hasilnya cuma satu yang diupload. Dia ya, pindah lagi, guys. Nanti bisa-bisa dia pindahnya ke sana, itu loh, guys. Sebelah sana, itu pindah lagi, tuh, guys. Gagang dengan TikTok. Pesaing, nggak guys? Nanti yang diambil cuma satu toknya. Nanti aku iseng-iseng nyuri fotonya, dia sebenarnya gak mau di vlog, guys. Itu banget sama dia. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Pokoknya di belakang video viral TikTok, pasti ada kerja kerasnya seperti itu, guys. Ini nanti ya dari tadi pagi dapetnya cuma satu. So, nanti sampai pulang ya seperti ini guys. Nanti kalau mau pulang tak shooting lagi guys ya. Guys, pindah ke sana tuh guys. Nanti sebentar lagi sampai sore ya bu pindah lagi guys. Pokoknya berkali-kali dia pindah guys. Ikan guys terlihat di sana nanti nanti pindahnya lagi ke sana loh guys nanti malam di situ di belakang tiktok kira screen ya kan malamnya dia pindah ke sini guys ada yang di, di sana. Mau pindah lagi nanti kalau sudah selesai. Sebentar lagi mau pulang nih guys. Nah di belakang okay. semuanya tunggu. -tung. Hmm. Percaya nggak guys? Ini malam. Dah terus sekali share, subscribe my channel ya guys. See you next time next week. For jalan-jalan libur TKW.